Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman petani semua Dimanapun Anda berada Semoga selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Semoga panennya melimpah Semoga sehat-sehat semua Tidak kurang suatu apapun Saya doakan yang mensubscribe channel ini Semoga Tanamannya tambah subur dan semakin sukses dalam bertani. Ini adalah tanaman cabai di samping rumah. Tanahnya tanah liat, sangat keras. Ini terlihat hitam karena baru saja turun hujan. Nah di sini saya mau menunjukkan cabai yang terkena keriting akibat oleh hama kutu-kutuan dan trip juga terkena virus gemini. Namun menariknya di sini daunnya sudah mulai menghijau kembali karena empat hari yang lalu saya mengaplikasikan ini masih nampak kutu-kutuan karena belum saya spray sudah beberapa minggu. Di sini sudah mulai menghijau kembali setelah terkena virus kemini. Ini menghijau kembali karena saya mengaplikasikan garam dapur dan juga pupuk NPK. Takarannya setengah sendok makan garam dapur, setengah sendok pupuk NPK. Kemudian sekitar dua gelas air dikocorkan ke perakaran tanaman. Kita lihat di sini cabai yang lain terlihat subur. Namun yang terkena tadi kredil. Nah, ya ini subur sudah mulai nampak, nampak percabangannya. Ini tanahnya memang sangat tidak layak untuk ditanami sebenarnya. Karena ini memang sangat-sangat. Keras memang sangat gersang tanahnya. Namun, saya eh, sengaja menanam di sini di tanah yang gersang ini, tanah liat, karena untuk uji coba media tanamnya ini juga sudah saya tambahkan dengan arang sekam, juga dengan pupuk kandang kotoran kerbau. Nah, sudah hampir muncul bunga ya ini dia kita lihat sangat subur nah ini masih kecil karena dulu ini diserang ayam sehingga saya sulam kembali lagi kita ke tanaman yang terkena virus tadi sudah mulai ini ada yang besar ada yang kecil. Yang kecil ini tanaman pengganti karena sebelumnya sudah di diserang sama ayam ya. Ayamnya duduk-duduk di atas cabai sehingga cabainya mati, saya ganti kembali. Jadi ini setelah pengaplikasian garam menghijau kembali. Nah, ini video yang saya rekam dari tempat yang lain. Ini adalah tanaman cabai rawit saya di kebun. Ini sudah sebelas uh, 11 kali petikan. Kami memetiknya di sini petiknya uh, petik hijau. Jadi kami petik buah hijaunya ini. Memetiknya 20 hari sekali ini tanaman cabai sudah eh, berumur sekitar hampir satu tahun karena di samping rumah tadi saya sudah mencoba mengaplikasikan garam dan ternyata yang terkena keriting kuning ataupun virus gemini menghijau kembali maka saya mencoba ke cabai yang sudah tua ini apakah bisa hijau kembali setelah diaplikasikan garam. Seharusnya di sini ditambahkan lagi pupuk NPK agar lebih maksimal. Namun saya lupa membawa. Jadi garamnya kita kocorkan saja seperti ini dengan dosis yang pas ya teman-teman. Jangan sampai kelebihan dosis. Karena kalau garam ini kelebihan dosis Bisa terjadi kerontokan pada daun tanaman Dan seperti terbakar Nah, kelebihan garam ini juga tidak bagus Untuk bakteri-bakteri baik yang ada dalam tanah Dan juga menyebabkan tanaman susah untuk menyerap air Jika kelebihan garam Nah, ini terkena virus gemini sudah disemprot juga, tapi masih belum pulih. Nah, ini cabenya memang juga sudah tua, tapi masih produktif, masih berbunga. Kita coba saja, kita tambahkan garam ini. Nanti kita tunggu beberapa hari ke depan, kita lihat hasilnya. Menurut referensi yang saya baca, garam dapur ini ternyata sangat bermanfaat bagi tanaman karena garam ini berasal dari laut. Laut itu, air laut, memiliki beberapa kandungan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Salah satu fungsi dari garam ini yaitu untuk mencegah pembusukan buah, batang, juga memperkuat perakaran. Selain itu juga menjaga keseimbangan pH dalam tanah membantu menguatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit seperti jamur bakteri namun perlu diingat kembali dengan dosis yang pas jangan sampai kelebihan karena bisa merusak tanaman kita kalau terlalu kebanyakan di dosisnya jangan terlalu berlebihan Untuk satu pohon seperti ini kira-kira setengah sendok makan saja garam yang kita kocorkan nah semoga setelah kita kocorkan nanti berhasil apakah eksperimen kita ini berhasil seperti pengalaman yang tadi kita aplikasikan di Cabai merah kecil yang tadi kita aplikasikan di rumah menghijau kembali semoga ini juga e, bekerja garamnya ya. semoga nanti bisa tumbuh hijau kembali nanti ini akan kita aplikasikan e, dua kali yang di rumah tadi sampai menghijau seperti itu kita mengaplikasikannya sebanyak dua kali sekitar eh, 5 hari sekali ini nanti akan kita puturkan lagi demikianlah teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh